Halo Mas. Dengan Mas siapa bisa diperkenalkan namanya? Cahyo. Cahyo Asalnya asal dari mana Mas? Saya dari Banyurip. Banyurip keluarga ya? Iya. E, alasannya kenapa Mas kok sampai wisata jauh-jauh dari Banyurip sampai ke Bruno? Yang pertama itu kan aku udah jarang main sih jadi pengen aja keluarkan after corona kayak oh, gitu kan, mantap. Uh, habis corona banyakin di rumah jadi kan bosen kan ya yeah. keluar cari ya cari tempat-tempat yang udah-udah sejuk gitu. <laughs> oke okay, Mas, makasih yeah, thank you. Nah.